Ini keren banget sih mobil, Mas. Keren banget. Mobilnya siapa itu? Mobil loh, mobil gua. Iya. Buser Bos. Halo guys. Nah, di sini gua nyantui di belakang dinding. Kita bersembunyi untuk ngerjain YouTuber Jakarta nih. Siapa YouTubernya? Tonton video ini sampai akhir, oke? Okay? Oke. Okay. Gua di sini udah kerja sama sama Regi Alfondo Thanks for Regi udah kerja sama sama gua diam-diam buat ngerjain YouTuber ini nih. Oke. Okay nah jadi mereka tuh lagi bikin konten COD COD kayak gitu kita tungguin aja kalau misalkan ada peluang untuk masuk Gembel tes kebaikan dia apakah baik atau tidak apakah sebaik seGembel Sultan <laughs> Gembel Sultan pasti ngetes kebaikan ciwai-ciwai youtuber konglomerat siapapun itu Bruh. kalian pasti penasaran kan youtuber itu baik nggak konglomerat itu baik nggak orang kaya itu baik nggak apakah Gembel sama Gembel juga baik nggak cewek model cewek yang kayak gimana bisa kataunga. Oh, Ngeplok kan? Enggak. Sambil nunggu target kan? Enggak. Itu targetnya masih dipantau. Enggak. Oke. Okay. Ya, gitu ya, bro. Mau makan, lapar. Nggak punya uang sama sekali aku. Nih, ini nggak, apa? Apa? Nih. nggak apa, apa nih. Iya, nggak apa, -apa. Aku takut ngerepotin itu. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak -apa. tahu aku mau ngebales kalian kayak gimana nggak tahu. Nah. <tuk> iya, nggak apa-apa. Aku <tuk> enggak oh, ada Awang uang. Sudah ada gak uang sama sekali, ini belum dapat uang juga. Enggak apa-apa. Em emang tinggal di mana? Saya tinggal sejauh, kakak, Samping jalan. Bawa kolong jembatan gak ada rumah aku nih. Paling aku ngobrol-ngobrol sebentar aja nggak apa-apa, paling. Boleh nggak? Ya, iya, nggak apa-apa. Ini udah selesai kok bikin video. Udah selesai. Aku udah makan belum? Udah makan belum? Makan dulu? Belum sih, tapi nggak apa-apa. Ini aja udah. Nggak tahu aku harus gimana ini. Ya. Di sini aja kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Biar kita sekalian makan aja biar enak. Nggak apa-apa, yuk. Belum makan kan? Yuk makan dulu aja, yuk. Oke, nggak apa-apa, ayo, ayo. Jangan, jangan. Nggak apa-apa? Aku, per aku pergi aja mungkin, ya Jangan pergi dari cintaku Terus aku gini juga pengen curhat sedikit gitu, boleh gimana, gak? Gimana, gimana. Boleh, boleh, gimana? Ah, ah, ah, ah. Selain aku nggak punya uang, aku tuh kemarin udah sebulan yang lalu sih mau nikah sama cewek calon istri aku cuman pas waktu hari aku ditinggal nggak tahu aku harus gimana itu sampai aku pengen ngakhirin hidup gara-gara itu kayak gak guna hidup aku di dunia itu bingung solusinya nikah ya Ya? Itu istrinya atau pacarnya hmm, atau gimana? Istri-istri baru, baru Istri? Nikah Alhamdulillah nikah Bulan kemarin baru nikah Cantik Set banget ya. Tapi boleh sama aku tuh how, blue, blue <laughs> Pengganti biar gak sakit Gak apa-apa kalau dia mau mah. Mau. mau ya? <laughs> -liling ngeliling aja nggak tahu daerah sini. akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya? Oke. Amota, amota, amota, amaj, amol. Aku tuh asli Jawa Timur kak. Bajo amat. Iya. Jadi ya nggak tak, nggak hidup sama siapapun. Dari Jawa Timur jalan ke sini? -sini. Nggak sih naik-naik gitu dulunya ikut tante di sini katanya sekarang kemana? hilang? Enggak ada. jadi sedih aku kalau misalkan inget tante-tante. jangan cewek aku. apa? bang. udah udah dipesan. mobilnya siapa sih ini? ini mobil dia. Hmm, keren ya? mau, mau lihat? boleh nggak? apa-apa. itu mobil lu <laughs> Mobil lu beneran, mobil siapa? Mobil siapa? Mobil dia, mobil lu. Tapi kan mukanya gembel. Mobilnya siapa? Itu mobil lu. Mobil gua, iya. Kita berhasil, bro. Ngerjain dia, Anjing jatuh. Eh, <tellan> <guluh> gua, gua lagi ngerjain lu, boy. <laughs> kamera itu di belakang tiang. iya, <guluh> iya, gini. Eh, lihat, iya, kamera, lihat kamera tuh. Maju, maju, maju. Ini ada iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ini iya, iya, iya, lihat iya, Bikin selain, Eh se e, bentar, bentar, bentar. Eh, e. e. ngeliat karung gua banyak uangnya. Iya, ya, iya dong, Sultan. Ini mobil gua ini. Tuh gua ya, lagi <laughs> ngeliatin di orang kok. Boleh tuh, bolong-bolong. Tuh. isinya duit, bos. <laughs> Jadi gitu. Uh, gua itu aslinya Youtuber juga. Oh. Youtuber kan? Juga. Youtuber Jakarta bedol, ya kan? <laughs> ya, Subscriber ya. lu, bro. Oh, gila, nek. gila Aku punya YouTube juga berarti punya YouTube Setelah sekian lama gue sembunyi-sembunyi biar berhasil ngeprank dia dan akhirnya berhasil juga. Untung tadi hampir hampir, hampir, hampir. berapa berapa? 1,9 loh. Wah, oh, masih banyak kan sini dong 2, lebih lah banyak banget enggak ya. enggak keren, enggak gue nya eh? gitu. tapi, tapi.. lu enggak ya kalo.. kalo emang bener beneran lu enggak <laughs> deh ya e cocok eh.. Gitu. eh bentar bentar.. ayam kok kan di bawah sih? ayam.. <laughs> <Carang lebah. laughs> eh.. tapi gua sorry banget nih asli.. sorry banget.. bukan gimana-gimana ya pengen ngetes doang gitu apakah.. Iya. kalian Apis itu baik ya. atau enggak tapi.. the best.. the best.. sampai gua ya. tadi pengen nangis beneran Pengen nangis. Lihat mata-mataku merah, guys. Jadi kayak dulu TV-TV gitu. Mungkin ada sepatah kata yang bisa diungkapkan tentang menyebarkan kebaikan apa dari Halo. yang punya channel nih, Bos Q. Oke. Okay. Apa? Jadi kalau oh, apa namanya? prinsip gua gitu, kita berbagilah. lah. Sama Gak ya boleh. kan apa boleh ngeliat, maksudnya ya pokoknya kalau ngeliat kayak gitu Iya lah, bantulah tolong. Ini ibaratnya biar masih rezeki lah kita ya, kan juga dikasih seperti orang-orang juga ya kan. Benar benar. Udah mungkin gitu, gitu aja sih. Tapi sumpah, PSD memang memang baik beneran sih. Asli asli, asli. Oh, gila, Sama istrinya juga nih. Sebentar, ada, balikin abang. dulu uangnya. Oh iya, iya iya Sorry, sorry sultan kita. Kita sultan Oh iya gitu. Eh, ayo tadi, kita beli mobil. C, tadi kan mau beliin gua nasi. Nanti gua bayarin semua. Aman. Meskipun subscriber lebih gede lu tapi gue yang bayarin semua nanti Kutu, <laughs> Aman Aman <tuk> Eh ya, Pesen eh. lagi Pesen lagi, pasen pasen lagi. lagi. <laughs> Halo. Apa yang kamu tabur itu yang kalian buat? Ah. Widih. Ngeria udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir dan terima kasih buat semuanya nih udah aku sosial experiment Thank Maaf. You juga udah prank gua. Thank you. Di prank <laughs> Ya udahlah terima kasih buat Regi juga. Jangan lupa subscribe Regal Fundu udah mensukseskan sosial experiment ini dan subscribe bedol dan istrinya Hana. Oke, okay. subscribe semuanya itu. Ada, Youtube? Ada, nih. Ini, Ini. Youtube tentang... Johnny, Johnny Alvondo. Youtube-nya <laughs> <laughs> di TV. Di TV, TV, TV Oke. Okay. Dan jangan lupa nanti follow Instagram-nya mereka di sini. Oke, okay. terima kasih.